serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar leslar tentunya baiklah berasa baleslah dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bermimpin akan memberikan informasi dari PR seputar idolatnya saya ya kita pertama, para sahabat kita awali dengan kabar spesialnya diunggah oleh akun Om Izhar, para sahabat. Di IGs pribadi milik Om Izhar ini mengunggah sebuah postingan percakapan pesan, para sahabat. perhatikan di sebuah kalimat, sehat-sehat ya Pak El. Bulan depan udah punya cucu dari Leslar Semoga besok bisa ke Jakarta Kumpul-kumpul keluarga lagi Kangen lihat bapak di Youtube Leslar Nungguin Payen ikut main di C.A.L Cinta Abadi Leslar Kalian setuju gak nih Persahabat ya tuh <gifat> Nungguin Om Izhar bisa Tentunya ikutan syuting persahabatnya ya doang sinetron acara Cinta Abadi Leslar kita lihat unggahan tersebut pun Ini diripas kembali oleh akun Sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat caption juga yang dituliskan Setuju banget Udah kangen lihat payan sama Leslar Love love love Masya Allah banget ya setuju banget Katanya tuh udah defensa jati Om Izar bisa main di Channel mudah-mudahan saja Tentunya ada kejutan bahagia Yang kita dapatkan Dari keluarga besar Lesti maupun kakak di bila. Untuk selanjutnya para sahabat perhatikan juga di sini ada momen spesial yang membuat kita ikut terharu dan hingga tentunya kita semua meneteskan air mata para sahabat, ya saat part di CHL episode hari ini para sahabat ya membuat kita semakin bangga kepada idola kesayangan kita ketika lihat idola OST berdoa dengan tulus persahabatnya yang mendoakan suami tercintanya dan di situ persahabatnya Kakak Bilar pun hanya bisa mendengarkan dan memandang dengan penuh haru persahabatnya yang Masya Allah mudah-mudahan keluarga besar terutama rumah tangga Lesti dan Rizky bilang selalu berikan kebahagiaan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery underscore. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Kok mewek ya? Wika-wika lemah banget, gua katanya tuh masya banget. Banyak sekali yang menetaskan air mata ketika part ini. Mudah-mudahan dukungan doa baik selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai diri OSD dan kakak Rizki Bilar." Dalam postingan tersebut tentu banyak komentar tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Denum underscore mengatakan CAL episode kali ini bikin baper Best nih emang acting mereka, konsep ceritanya juga best Wow ada juga komentar dari akun MamaZam85 CL hari ini bikin mata sembab katanya tuh, memang, memang luar biasa banget para ya untuk episode kali ini membuat kita semakin bahagia, semakin bangga mengidolakan Lesti dan kakak Rizky Bilar Ke kabar selanjutnya para perhatikan juga ada kabar dari Agung Tabloid Nova official. Di sini mengabarkan soal dedek Lesti Kejora Persahabatnya mendadak dilarikan ke rumah sakit Lesti Kejora sehat-sehat anak bayi katanya tuh Perhatikan juga di kalimat Gensen yang dituliskan Kabar kurang menyenangkan datang dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Di usia kehamilannya yang memasuki 8 bulan Lesti mendadak dilarikan ke rumah sakit Sebagai suami siaga Bilar pun setia mendampingi Lesti Bagaimana cerita selengkapnya si full you Yuk kita tentunya dan slit kedua memasuki usia kehamilan 8 bulan, Lesti Kejora mendadak dilarikan ke rumah sakit bersahabatnya. Dan untuk berikutnya, menurut manajer Lesti, Rifki Fitria, Lesti merasa kelelahan hingga harus dirawat. Kemarin dirawat di rumah sakit, kata Rifki, bersahabat. Dan kita lihat juga keunggahan slide berikutnya. Hal ini disebabkan karena beberapa hari belakangan Lesti sering menghadiri beberapa acara Memang luar biasa banget sih idola kesayangan persahabat ya Walaupun sedang hamil besar ini Lesti tentunya semangat banget menghadiri acara-acara yang sangat luar biasa juga mewahnya persahabat ya Dan kita lihat juga ke keunggahan slide berikutnya Sebagai suami Siaga Rizky Pilar selalu mendampingi Lesti, tak cuma menemani, ia pun menyuapi istrinya. Makan agar cepat sembuh. Ini sih romantis banget ya dari kakak Pilar Dan kita lihat juga persahabat ya keunggang split berikutnya. Setelah itu, Lesti terlihat mengelus perutnya dan mengucapkan satu kalimat pada BBL. Sehat-sehat anak baik. Masya Allah banget, mudah-mudahan idola kesayangan kita Sehat-sehat persahabatnya dalam perlindungan Allah Subhanahu SWT Amin Jangan lupa persahabatnya untuk selalu support Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Ke gambar selanjutnya Kita lihat juga yang mendadak Keksik kejuaraan yang mengunggah sebuah postingan di IPS pribadi miliknya Yang mengunggah sebuah postingan foto kakak Pilar yang tertidur dan di situ Dede juga memposting sebuah postingan foto USG Baby L dan ada sebuah kalimat sehat jimat Bunda, love, Wow, masya Allah, pengen persahabat ya, mudah mudahan tentunya untuk Dede Lesti diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, amin ya alamin. Dan persahabat, kita lihat juga. Untuk berikutnya, perhatikan, di sini sebuah info yang kita dapatkan dari akun jodohan skor dunia, skor akhirat, underscore tujuh delapan Yang mengingatkan soal dedek LSD kejora yang dilarikan ke rumah sakit Perhatikan dan simak baik-baik persahabat -baik guys tentang dedek LSD sakit Gue udah dm ama sama ayah ke ya, dan dari ayah ke info yang akurat, gue jelasin ya dedek Lesti gak pingsan, ada yang komentar Sina Nabila Lesti Lovers, bilang dedek Lesti pingsan, jangan sok tahu ngadi-ngadi dan bikin panik orang, malah ada yang menyalahkan dedek Lesti dan Bilar. Info yang akurat itu dari Ayah kecil ya, Yang nemenin dadai Lesti semalam di rumah sakit Bukan info dari si Bila Lesti Lovers Yang ngadi paham dipahamkan tuh Ini dipahami para sahabat ya Banyak sekali di luar sana Kabar miring soal dadai Lesti yang tentunya pingsan Tapi itu tidak dibenarkan ini info langsung dari Ayah kejora yang sudah ditanyakan langsung dari salah satu fans Mudah-mudahan untuknya persahabatan sebagai fans sejati Kita tetap optimis, fokus dengan satu tujuan, mendoakan, mensupport, dan tentunya mendukung idol kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentu banyak komentar Banyak respon yang diberikan salah satunya Dari akun aku, SJ mengatakan doain aja semoga akan sembuh, ya Tapi jangan lupa soal karya karya mereka dan jangan lupa untuk antv Selalu kita dukung acara cinta Abadi Leslar Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat gonggam berikutnya Ada postingan dari Om Izhar Satu jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan Persahabat ya Momen cinta Abadi Leslar Episode ke-23 Tentu episode kali ini persahabat ya Perhatikan Di postingan ini Om Izhar menuliskan sebuah kalimat panjang Yang dituliskan lewat caption Pesan moral yang bisa kita ambil dari episode 23 C.A.L. Cinta Abadi Leslar hari ini Menikah adalah tentang ibadah terlama dan menjadi orang tua adalah tentang keikhlasan seumur hidup Maka tidak ada yang dominan antara perat suami dan istri Sama-sama memiliki tugas untuk menafkahi, merawat, menjaga, dan menjadi madrasah al-ulah sekiranya ada yang lelah dalam perannya dialah yang istirahat sekiranya ada yang lalai dalam tugasnya dialah yang diingatkan sekiranya ada yang gagal dalam ikhtiarnya dialah yang ditopang dan sekiranya keduanya sama-sama tumbang maka disitulah sabar dan penyertaan mengambil peran saling menguatkan saling bersinergi. Dan bila perlu saling meminta maaf karena tidak ada pasangan yang sempurna Sebab dunia bukanlah syurga saling menguatkan Tidak ada yang dapat kita temukan di dunia ini selain seorang yang masih dan selalu perlu dimengerti keterbatasannya dan digenapi kekurangannya Ini masya Allah banget ya pesan moral yang disampaikan oleh Om Izhar mengenai persahabat ya